Halo, saya Astrid Feblina Rizal. Saya seorang fotografer yang sudah menggeluti dunia food photography ini dari mulai tahun 2013. Saya akan share mengenai ilmu-ilmu food photography yang juga berguna untuk teman-teman yang ingin menggeluti dunia food photography atau untuk teman-teman yang ingin foto-foto produk UMKM-nya. Saya akan share mengenai ilmunya mengenai tips and triknya dari mulai persiapan, pelaksanaan, sampai dengan hasil akhirnya. Bagaimana caranya? Yuk ikuti webinar ke foto fotografi saya bersama dengan Greta Edu. Sampai nanti ya.